Do I have a Kamana wayan, teman. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi la nabiya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du ayuhal hadirun ittaqullaha qatu tamutunna illa wa antum muslimun Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, melalui kodo dan irodatnya, kita semua bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahmi kembali, bisa melaksanakan. Taklim kembali, semoga niat tulus ikhlas karena Allah, melangkahkan kakinya, mengayun tangannya sampai di tempat ini, dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang makbul, amal ibadah. Yang bisa mengundang rohmat magfirah hidayah inayah Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat nanti Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin Salawat dan salam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 mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumajajawal hisab amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin Ibu bapa hadirin kaum muslimin wal muslimat mustamiin wal mustami'at yang sama-sama tentunya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melanjutkan Pembahasan kita yaitu mengenai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih dahulu kita memohon kepadanya Semoga kita semua dengan hadirnya di majlis Taklim ini Semoga Allah memberikan umur yang berkah kepada kita Allah memberikan rizki yang mudah Banyak dan barokah Dan Allah <coughs> memberikan putra-putri kita yang soleh Dan solihah Dan juga semoga Allah memberikan kelancaran Dalam usaha dan upaya kita Apapun yang hadir Profesinya mungkin beda-beda Ada yang kerja, ada yang jualan ada yang bisnis ya memohon kepada Allah semoga perjuangan kita yaitu mencari rizki mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah diberkahkan oleh Allah diringankan oleh Allah dan hasilnya menjadikan hasil yang barokah amin Allahumma ya Allah ya Allah ya Robbal alamin Ibu bapak hadirin, kaum muslimin, rahimakumullah, dalam ayat yang kesekian ya, kalau tidak salah, ayat yang ke-17 dalam Surat Al-Baqarah, Allah masih memafarkan. Kondisi atau Sifatan-sifatan Dari orang-orang yang munafik Ya Pak ba? Sungguh banyak Allah nih Menjelaskan orang-orang yang munafik Kenapa? Karena Orang munafik itu Sebetulnya banyak neko-neko Banyak anehnya Gitu kan baik Macam-macam niatnya Macam-macam langkahnya Untuk Meraih sesuatu, makanya di dalam Al-Quran, terutama dalam Surat Al-Baqarah dan Surat Al-Hadid, kalau nggak salah, itu banyak ayat yang menyingkap urusan sifat orang-orang yang munafik. Semoga kita semua jauh dari sifat-sifat munafik karena munafik itu adalah salah satu hamba Allah ya yang beriman juga tetapi diancam oleh Allah innal munafiqina fi darkil asfali minanar sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan dikembalikan ke tempat yang paling dalam yaitu keraknya neraka jahat Jahanam. Nauzubillah sumanaudzubillah. Na Maka kita pelajari sifat-sifat kemunafikan. Pelajari dan kita hafalkan bukan kita ingin melakukan tetapi supaya kita tidak terjerumus kepada sifat-sifat kemunafik -sifat kemunafikan. Ini yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Amin. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُبَاتٍ لَا <لَيُبْصِرُون> Satu ayat Yang pegang Quran mungkin ada ya <coughs> Ari sifatan atau ari umpamanya orang-orang munafik, seperti jalma anu ngahurungkin kana seni. Valam ma'ombo ats, mangka samang samang secaang, atanapinya angan. Iya sune, ma haulahu kakenca katuhul nana iya sijal Dahaba mangka ngilangkeun saha Allahu Gusti Allah binurihim karena cahayana ieu seuneu alias api watarokahum sareng ninggalkan kae jalma-jalma munafik Allah fi dhulumatin dina kegelapan layub sirun layu basiruna minta bisa naringali ia jalma-jalma anumunafik sumun sumun teh uh, tuli, bukmun piru alias tidak bisa berbicara umyun tidak bisa melihat Fahum mangkari jama munafik itala ya jiona, te atau napi mual bisa kembali dari tina dolalah karena hudan maksad nanya tina kesesatan karena petunjuk jantan mual tiasa kembali dari sabab te bukmun bukun umyong fahum lah yar masaluhum. Ini merupakan salah satu perumpamaan ya. Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu seperti apa kondisinya ya. Orang-orang yang munafik itu mereka itu adalah mengatakan bahwa iman kepada Al-Qur'an Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, Rasulullah. Bahkan, di hari iman, ngadohirkan keimanannya melalui lisan-lisan orang-orang munafik, namun keimanannya itu tidak sampai di dalam hatinya. Keimanannya itu tidak sampai di dalam keyakinannya, cuman hanya meliwat melalui lisan saja itu orang-orang muna, orang-orang munafik. Maka dalam ayat ini Allah mengumpamakan orang-orang munafik itu seperti orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan malam, pak. Jadi orang yang berjalan dalam kegelapan malam apalagi yang apa di dalam suatu buha yang tidak ada sedikitpun cahaya yang temus ke dalam itu. Maka orang itu penuh dengan kekhawatiran berjalan takut terperosok, pegang sesuatu takut salah pegang, bahwa harta takut ada yang mengambil. Ya, duduk juga takut ada yang mendolimi. Jadi ketika orang yang munafik itu penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketidakamanan, penuh dengan ketidaknyamanan dalam hatinya, karena orang-orang munafik itu seperti halnya orang yang sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan malam. Jadi orang yang telah, apa, dalam kegelapan itu penuh dengan apa? Kerisauan, ketakutan ya, kekhawatiran penuh itu. Kenapa? Karena tidak bisa melihat, mata tidak bisa melihat, telinga pun tidak bisa mendengar karena ini pengap rasanya ini. Semua angga itu berhenti, tidak bisa apa-apa dan tidak bergerak apa-apa. Kenapa? Karena situasinya gelap guli kulita. Nah, orang-orang munafik ini seperti berjalan di tengah-tengah malam yang gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun. Ketika itu kama salil ladistauqod an Maka orang-orang munafik itu menurut sebagian ahli tafsir iaitu menyalakan api. Sebagian ahli tafsir lagi ada api di luar dari dirinya. Ya, sebagian lagi. Sebagian lagi menyalakan api orang-orang itu seperti orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam lalu orang itu menyalakan api. Brai. Ya. Falamma adwa asma haulahu maka ketika api itu dinyalakan maka kelihatlah sekitar dan seputar orang itu ada Oh ini dinding Oh ini bawaan saya Oh ini harta saya Oh ini badan saya Oh ini ini ini, ini. kelihatan maka saatnya kelihatan itu orang-orang itu merasakan aman yang tadinya membawa kantong takut ada yang mengambil, takut ada hilang karena sekarang ini sudah ada cahaya kelihatan oh kantongku ada jadi tenang hatinya. Kemudian jalan yang tadinya kalau jalan ke sana takut terperosok, takut uh, apa uh, istilah bahaya jurang, kelihatan sekarang enggak ada jurang bagus. Ah itu kan. Jadi ketenangan kerisauan ketika mengapa menyalakan afi itu orang itu merasakan tenang merasakan aman merasakan tidak ada tant tidak takut apa-apa lalu kemudian zahaballahu <tuh> binurihim maka Allah matikan apa cahayanya Apinya tetap ada menyala. Apinya tetap ada itu di sana, tetapi Allah hilangkan cahayanya. Allah hilangkan nurnya. Maka otomatis si orang itu yang punya apinya itu tadi itu apinya ini menyala kesana sini jalan kelihatan ketika dihilangkan cahayanya jadi tidak kelihatan cuman ada api yang berkedip-kedip tetapi tidak apa menyinari sekitar dan seputar apa orang yang menyalakan itu jadi timbul apa lagi? Yang tadinya itu tenang, aman, nyaman, tidak takut ini, tidak takut celaka, tidak takut ada orang yang mengkhianati dan sebagainya. Nah ketika Allah hilangkan cahayanya, ketika Allah hilangkan nurnya, jadi timbul lagi. Jadi perasaan tadi tidak akan hilang dan perasaan ini menguasai nur ini. Orang-orang yang menyalakannya, oh ini bagus nih, ini. ini saya mungkin ini selamat nih karena ini jadi terang benderang seperti ini, ternyata Allah hilangkan lagi, ya, hilangkan lagi apa, cahaya, cahaya lalu setelah cahaya anda dihilangkan, watarokahum pidhulu matin, maka Allah tinggalkan mereka itu yang menyalakan afi yang tadinya apinya bisa menyerak, men, apa, menerangi lingkungannya dicambil oleh Allah sinarnya dihilangkan apinya diadakan tapi sinarnya dihilangkan maka Allah menetapkan orang itu di dalam kegelapan jadi dalam kege, kegelapan layu besiruna jadi tidak bisa melihat tidak bisa melihat gelap we tidak akan bisa kembali lagi dari kegelapan itu menjadikan terang ya yang tadinya terang menjadikan gelap yang sudah gelap itu Allah tinggalkan dan matikan sinarnya itu dan keadaan mereka itu telah dapat dalam keadaan gelap kulita untuk selamanya Kenapa sumun so bukmun jadi ini merupakan perumpamaan jadi orang-orang munafik ini sebetulnya orang-orang seakan-akan orang ini berjalan di tempat yang gelap Jadi dirinya dan hatinya ini nggak pernah tenang mereka ini nggak pernah tenang seperti halnya tadi orang yang berjalan dalam kegelapan itu Yang tidak ada sinar sedikit pun Nah orang-orang munafik di dunia ini hidupnya tidak akan pernah tenang mbak hatinya risau, hatinya galau, hatinya takut ini takut pakir, takut miskin, takut tidak kebagian. Ya? Takut celaka, takut ini enggak percaya bahwa ini takdir Allah, enggak percaya bahwa semua ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak orang munafik itu hilang tidak ada keyakinan. Seperti orang yang berjalan di dalam kegelap, kegelapan. Lo Sopo e bapa ieu Ya. Jalan meuni nu poek. Kan orang teh loba kasieun di nu mah. Rek nyampa sieun salah nu no dicampa. Jiga pager padahal ayeuna orang. Tah binatang. Eh? Rek ngalengkah ka belah yang disangka kita itu jalan yang benar, malahan jurang. Itu banyak ketakutan kalau kita berjalan di dalam kege Kegelapan, makanya jadi orang munafik itu nggak pernah, apa nggak pernah yakin, nggak pernah tenang dalam hatinya. Kasihan, terlalu bahas. Itu sion, sion itu jadi banyak kesian, jadi lupa sama Allah, lupa sama Allah bahwa Allah itu sudah beres. Ketika kita sebelum lahir di muka bumi ini. Bahkan ribuan tahun sebelum dunia sebelum diciptakan oleh Allah kejadian manusia sudah beres. Si A, bin A, menjadikan si A seperti ini, kehidupan seperti ini akan menjadikan seperti ini. Itu sudah beres semuanya. Ya, baik, beres. Dari awal sampai akhir dari mulai kita lahir Ibu bapak sampai kita apa menjelang kematian nanti udah beres semuanya tinggal apa tinggal kita melihat bagaimana Allah memainkan makhluknya Bagaimana Allah menggerakkan semua makhluk makhluknya orang yakin tidak ada satu orang pun yang sedang ruku terkecuali itu sedang dirukukan oleh Allah Itu saya yakin Tidak ada orang yang sedang miskin, sedang pakir, kecuali itu sedang dipakirkan dan dimiskinkan Allah tidak ada orang yang sedang kaya menduduki jabatan yang tinggi, terkecuali itu orang sedang didudukan oleh Allah dalam jabatan yang tinggi, dalam harta yang banyak. Jangan tenang, nikmati tukang itu. Nikmat, nikmat, nggak berpikir. Kalau kita ini umpamanya kerja umpamanya seperti ini umpamanya kerjanya seperti ini kita melamun jadi gubernur itu enggak enak. <laughs> Yang dilamun ah, enggak, ada. seandainya saya jadi pak jadi pak jadi presiden seandainya saya jadi apa jadi menteri jadi tidak bisa menikmati takdir dari dari Allah. Kalau di sini ada tukang nyablon nikmati aja sap nyablon. I, nikmat saja, nikmat. Mensyukuri ini ni'mat saja, ni'mat. Menyukuri ini bahwa ini setuah kejadian yang sudah pasti dari Allah subhanahu. Wa kulu amrin bil kodo iwal kodar. Wa kulu makdurin pama anhu mafar. Sakabeh perkara kukodo jeng kukodar. Jeng sakabeh perkara mual bisa kaluar. Mual bisa ngencar. Jadi setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang apa istilahnya eh, kesalahan nggak? Siakir ayjalma itu disebut laki-laki, apa kayak perempuan disebut perempuan, laki-laki dari lisan kita keluar kok mungkin ini Allah salah nih? Allah mau jadikan ini apa? Orang ini mau dijadikan perempuan, mungkin ini malahan jadi laki-laki. Jadi salah bahasa salah ini saya harus kita tarik lagi. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada takdir yang kesalahan, Pak. Semuanya sudah matang, semuanya sudah jadi ketika Allah jadikan jadi seperti itu. Ini jadi perempuan, jadi perempuan. Ini jadi laki-laki, jadi laki-laki. Jadi tidak ada yang kesalahan. Cek orang sunnah mah, nah ini sebut dateh, anu kaborosotan gitunya, mau kelepasan enggak? Semuanya sudah diatur oleh Allah, semuanya sudah dipastikan oleh Allah. Nah ini keyakinan bagi orang mukmin. Adapun orang-orang munafik ini tidak ada keyakinan seperti itu. Cari orang suka kadang-kadang, duh, siun budaki sangsara, esok kadang-kadang. Sion ya budak teh, orang budak, orang tenaun uh, jatuh pakir. Padahal ya bu, padahal sebelum kita melamun dan menghayal seperti itu, anak kita rizkinya, nasibnya, ketentuannya, takdirnya sudah ditentukan dan sudah dipastikan oleh Allah. Cuman kita mah cuman apa istilah, melayani saja. Berusaha saja, berupaya saja, kita harus yakin, seyakin yakinnya itu 100% pak harus yakin pak. Anak kita sudah diatur, sudah diurus oleh Allah, sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu, maka kita jangan mikirkan urusan harta urusan ini dan semua. Ya, maka Imam Harman mengatakan, kamu sebetulnya punya dua masalah yang satu sudah pasti yang satu belum pasti tetapi banyak orang yang memikirkan apa? yang sudah pasti bahkan yang belum pasti tidak pernah dipikirkan mana yang pasti? rezeki harta, tahta itu pasti poyo bakal menang sakitu poyo mangasang menang sakitu yakin pasti, tapi orang sok jadi pikiran jadi Duh, kumahaya hayang kiyo, kumahaya itu saja so, di pikiran, ya Allah, bagaimana kalau ingin jadi kaya, tapi tepikinkah semalam-malam kita berpikir, enggak bisa tidur, ya. Nah, orang yang pasti kita fikirkan yang sudah tentu kita kejar, sudah tentu. Umpama rizki kita ini selama hidup ini Kita cuma segitu-segitu Walaupun kita dicari kemana saja Kita cari ke Jakarta Cari ke Cianjur Cari ke Bekasi Cari ke manapun sampai ke luar negeri Pulang ke Bandung Tetap segitu Kenapa? Karena rizkinya sudah dipasti oleh Allah Nah banyak orang yang mengejar habis-habisan Sampai habis waktu, habis umur Mengejar urusan yang sudah ditentukan oleh Allah Bahkan yang belum tentu malahan yang kita lupakan ya yang belum tentu kita lupa Apakah ketika mati kita bakal membawa iman atau tidak Kan itu belum tentu kita ini Apakah nanti kita pulang kepada Allah itu akan kepada adil atau kepada padolnya Allah Apa kita akan menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka Ya, itu kan tidak ada yang tahu artinya itu nasib kita belum ada yang tahu terkecil Allah subhanahu wa ta'ala saya ingat ada seorang perempuan ya soleh itu kan tingkat waliullah yang disebut dengan Siti Robiah Adawiyah Siti Robiah Adawiyah itu seorang perempuan yang sangat cantik tapi solehah luar biasa Ketika itu, pada suatu hari ada seorang ulama besar, tenar, yaitu Hasan Al-Basri, dia itu datang ke rumah uh, beliau. Assalamualaikum, dibuka oleh uh, apa isinya? Saudaranya yang laki-laki, karena suaranya laki-laki, dibuka sama laki-laki lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, kemana ke saya yakin bertemu dengan Siti Robiah Adawiyah. Apa ada di rumah? Kata saudaranya ada, pak. Silakan masuk. Dia itu pakai tirai, bu. Ya. Jadi kalau kita apa, Syed Hasan Al Basri itu duduk di depan ini, maka itu tirainya itu di sebelah sana duduknya siapa? Siti Robiah Adawiyah. Ditutup. Ya, jadi ngobrol itu ngobrol itu laki-laki apa eh, Hasan albasi sebelah sini dan ditutup di belakang tirainya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. mungkin ada apa kedatangan eh, saudara ke tempat saya kata saya. dia itu menyampaikan bahwa apa pernah tertarik? Dengan Siti Robiah Adawiyah, Siti Robiah Adawiyah ada apa tertarik dengan apanya? Saya tertarik melihat matanya, karena matanya Siti Robiah Adawiyah ketika pergi ke pasar pernah menatap saling men, apa menatap wajahnya kelihatannya hanya matanya yang bisa mengingatkan Hasan Al Basri, kata Siti Robiah Adawiyah. Boleh saya akan menerima maksud dan tujuan eh, saudara, kata Siti Robiah Adawiyah, "saya akan menerima lamarannya, tetapi ada dua syarat. Yang pertama, saya akan bertanya, ini pertanyaan, ini ulama besar, ulama besar, Hasan Asmarus, nomor besar kata Robiah Adawiyah, saya akan bertanya, kalau saya nanti mati." apa saya akan membawa iman atau membawa akan membawa kemaksiatan itu satu ini jadi pertanyaan ini berarti tidak ada yang tahu ini yang sering kita lupakan itu itu yang sehari-hari kita hanya berpikir dunia uang duit dan sebagainya itu yang sudah tentu kita pikirkan yang sudah pasti kita kejar habis-habisan tetapi yang belum tentu nasib kita untuk akhirat kita nggak pernah berfikir sebanyak mungkin. Kata Robiah Adawiyah yang kedua seakan bertanya lagi, ketika saya nanti apakah saya akan menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka? Kalau nggak salah ada tujuh pertanyaan. Tetapi semuanya tidak bisa dijawab oleh siapa? Oleh ulama besar itu al-alim al, al alamah hasan al-Basri tidak bisa menjawab. Ya. Artinya kita semuanya kita tidak bisa. Apakah kita, wah oh, saya akan membawa imanlah Belum tentu. Wah oh, saya akan jadi ahli surga karena saya banyak di masjid, belum tentu. Sekarang kita menjadi apa? Jadi ahli masjid, aktivis masjid, pas kita mau meninggal jadi lupa masjid. Banyak kan orang seperti itu. Awal-awal hebat, luar biasa ibadahnya luar biasa. Nah, mau meninggal ya Allah, su'ul khotimah. Lalu kemudian itu tidak lama ada seorang yang mengantarkan apa? Karena tidak bisa menjawab, mengantarkan dua pasang bola mata. Ternyata itu mata saya yang pernah saudara kebelingger dengan mata saya. Yang pernah saudara menjadikan meninggalkan dikir menyedikal wirid. Karena ingat kepada saya karena mata saya. Nih mata saya udah dicongkel dua-duanya. Dibuat apa isinya? Disimpan di atas piring. Disanggak kentah Kak Abu Hasan. Ya Allah saking saleh-salehnya ya. Itu kan kenapa saya punya mata untuk menjadikan fitnah laki-laki menjadikan seorang laki-laki menjadikan sesat menjadikan tidak karuan ibadahnya karena mata saya maka lebih baik mata saya ini dihilangkan itu siti rabi'ah adawiyah jadi kembali yang pokok yang tadi itu kan jadi ada dua masalah yang satu ini sudah pasti tapi banyak orang yang mengejarnya yang satu belum pasti tapi banyak orang yang melupakannya artinya untuk akhi, akhirat jadi kita ini untuk akhirat begini-begini untuk akhirat kecil-kecilan untuk akhirat ibu bapak ya. karena dunia tidak akan lama ah 70 80 paling tinggi 80 90 tahun ya. 90 tahun dah pada meninggal. Udah habislah gitu kan. Ya, baikkan kan, sabaran pulutan, Baikkan sabaran tihai, gitu kan sabar itu kan. Kalam saja kalem gitu kan 98. Ini pikiran sekarang akhirat nih, ya seakhirat di fikirkan ya Allah apakah nasib gimana nasib saya nanti di akhirat ya Allah gimana amal saya ya Allah gimana iman saya gimana sholat saya gimana zakat saya gimana umroh dan haji saya ya Allah apakah makbul atau tidak ya Allah itu harus jadikan fikiran pak bukan hanya menghabiskan memikiran hata sampai habis ya Ya bu, tidak boleh mencari harta atau tidak boleh memikirkan harta bukan tetapi kita jangan sampai habis-habisan untuk memikirkan yang sudah dipasti dipastikan sampai meninggalkan sholat, meninggalkan apa pengajian, meninggalkan apa di sana. Kenapa? Karena menguja, mengejar har, harta dan jaba, jabatan. Gitu tah. Ya. Nah kembali lagi orang-orang yang munafik itu banyak apa keraguan karena nggak yakin kepada Allah jadi banyak apa takutlah ya takut pakir takut mis miskin takut jadi orang nggak punya takut apa istilahnya macelka atau gimana jadi banyak ketakutan jadi keyakinan itu tidak ada sehingga kalau banyak ketakutan dia itu bisa timbul tamak ya rakus betul kan Toma, itu, saking takutnya, orang takut ini bisa melakukan sesuatu apapun. Kalau takut jadi orang pakir, berarti dia itu menghabiskan waktu cari uang, pergi pagi pulang sore, pulang malam, banting tulang, peras keringat. Ya, habis waktu itu, nggak ada itu apa bagian kepada Allah. Sujud cuma sebagian, waktunya cuma sedikit. Orang lain malam bangun setengah tiga dikir wirid dikir terap Allah tahajud sholat hajat dan sebagainya kita masih mencari harta di luar sana, ya kan? Nggak, ngedekrete yang nganu gara rezeki ngan sakit itu kulak canggeng bag jadi, jadi, jadi kejar-kejar oke kemana-mana, cuman segitu, ya. Jangan sampai meninggalkan tugas yang paling pokok di dunia ini Saya bilang sholat itu tugas pokok, pokok Cari harta tugas sampingan Pengajian itu tugas pokok Apa? Cari harta itu sumpah samping? Sampingan Saya sering menyampaikan Kalau bapak ini punya anak pak Mau kuliah bapak menguliahin anak kuliah anak masuk nak kuliah nih di sini atau mondok ngaji tapaku harus bisa ngaji harus tamat sekolahnya ih ternyata pulangnya bukan bawa apa bukan bawa S1 S2 tapaku terhadap agama bukan ih malah bawa motor bawa mobil, kenapa? karena selama ngaji, selama itu mondoknya itu bukan mondok, bukan belajar ngaji malahan dagang, malahan bis, bisnis. cik kira-kira bapak kecewa enggak? kecewa enggak? ya kecewa kalau kita benar orang yang apa, yang SD koma pasti kecewa saya memondokkan anak pengen bisa ngaji saya mengkampuskan anak pengen tamat sekolahnya, bukan penek jadi orang kaya nah, nanti dulu nak. Kalau jadi orang kaya, kamu harus pinter dulu, kamu harus tamat dulu sekolahnya tuh kan? Nanti sama Allah kita ditegur. Eh, wa wal insa illa Tidak semata kami ciptakan kau, ya bapak-bapak diciptakan oleh Allah terkecuali harus beribadah. Sujud ruku itu nu pokok. ternyata kita yang pokok banyak dilupakan, yang sampingan kita makan habis waktunya, mengejar yang samping, sampingan Allah nanti marah pak. Kamu ciptakan itu bukan mengejar ngejar harta sampai habis, tapi yang pokoknya ini. Ida aku diyati salat, pantasi rufil. Apabila selesai kamu mengerjakan yang pokok, baru kamu ini mengejar yang cabingan. yaitu mengejar harta. Salat dulu ke, duha dulu ke, tahajud dulu ke, taklim dulu ke, baru dari situ apa bertebaran di muka bumi ini mencari apa Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi orang-orang munafik itu seperti itu orang munafik, maya, makanya banyak ketakutan, sama bagaikan berjalan di dalam kegel, kegelapan nah, ketika orang munafik itu tadi kan menyalahkan bagaikan orang yang menyalahkan afi menyalahkan imannya ada saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasul, iman, iman, iman sehingga kadang-kadang orang munafik ini karena ada imannya dalam hati ih Mancar sakapeng Karena tangan sakapeng Orang munafik suka melakukan kebaikan Karena ada imannya Ayat cahaya iman temus karena naon Karena tangan Tangannya menolong orang Cahaya iman temus karena mata Matanya suka baca Quran Cahaya iman orang munafik Di dalam hatinya temus apa, Sama telinga Telinganya bisa mendengarkan kebaikan Itu kan Karena orang munafik dahaballahu binurihim maka Allah hilangkan cahaya itu yang tadi kan dihurungkan ya? senena dihurungkan kemudian ada apa menyala-nyala kelihatan satu masjid ini dengan cahaya api itu Allah padamin nah ini imannya dinyalakan tapi cahayanya oleh Allah dihapus cahaya imannya dihilangkan oleh ada imannya mah ada masih ada kepercayaan orang monafiknya percaya kalau nama percaya bahkan lamun diajak perang masih ga namanya tampang biasanya nama gitu geresok jaman utara sholat oh itu masih gitu enunga lah wah mana nanti ngamuk ngilu ngamuk nanti ngilu itu tempat ibadah wah gagah Itunya, gagah Laga, tapi kan dia itu selama itu belum pernah masuk ke masjid, <laughs> belum pernah sholat, bahkan, tapi ketika Islam membutuhkan orang munafik, itu nggak tahu tujuannya. Oh, itu paling depan biasanya. Ya kan? Ini ada iman, ada iman dalam hatinya ada i? iman. Cuman zahaballahu Allah Allah hilangkan nurnya, Allah hilangkan cahayanya, tinggal imannya dalam hati tidak ada cahayanya, tidak tembus tadi tembus ke tangan, tembus ke mata, ya suka membaca kebaikan dan sebagainya. Ini tunggu seluruh anggah otak gelap karena tinggal ruhak, ya. Imannya hanya di dalam Hanya apa? Hanya seperti ruhak imannya itu Enggak ada, enggak berpancar Enggak memancar, enggak ada sinarnya watarokahum. Nah sudah dihilangkan cahaya keimanannya Orang itu dari hatinya oleh Allah Dihilangkan weh Pi watarokahum. Allah tinggalkan orang itu di dalam Di dalam kegel kegelapan, tadi mah keraya iman oh uh, manis natet tenang we lah rezeki mah diatur ku Allah itunya, nah iman nak ker alus yakin saya rupa ogey yeh, matak orang ayu nak dagang syakia payu. payu eh, etamah dat ditangtukan ku Allah rezeki orang menang syakia sapoy il, yakin Kan ketika ku Allah naon dicabut dari nur imannya, dihapus nur imannya oleh Allah maka ditinggalkan orang itu dalam kegelapan. Poek, poek, tagis poek teh, timbul deh, cangcahya deh, bingung deh, macam macam, dak woh teh, mata kade bisiparem iman, ya, ayat iman mengambil bisiparem sebuah cahayaan. Tapi beda tuh jalma anu iman ayat cahayaan jeung iman anu teh cahayaan kana tangan teh beda. Kalau orang yang punya iman mah jadi orang kaya tangannya teh uduh luar biasa jadi dermawan, Pak. Ya, jadi dermawan. Kalau punya iman, imannya bercahaya, imannya bercahaya ke bibirnya luar biasa apa yang disampaikannya itu bermakna. Apa yang disampaikan itu menik, apa bisa nikmat didengar orang lain. Ya, bukan menyakiti orang lain ini apa? cahaya daripada ke, keimanan kita jaga kita, iman kita jangan sampai iman kita merosot apalagi binurihim hilang cahayanya dengan apa ustaz jadah? supaya iman kita tetap bercahaya hadirlah banyak pengajian bidikrilah selalu mengingat Allah mengendikir dimanapun dan kapanpun kita selalu berdikir kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah duduk di kursi bawa tasbih kecil ya Allah ya Allah ya Allah. ya Allah ya ya lagi kerja ya Allah ya Allah duduk ya Allah berjalan ya Allah tidak lepas semuanya hatinya itu berdampingan bersama Allah Subhanahu wa taala maka iman itu akan semakin bercahaya makin bercahaya semakin indah Islam itu semakin akan terasa kebersamaan kalau seandainya iman seseorang ini semakin bercahaya. Kan itu tanda orang yang sempurna iman itu orang itu ya apa, mencintai saudaranya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Lebih dari mencintai dirinya sendiri, Pak. Mencintai saudaranya. Mencintai adiknya, kakaknya, saudaranya, tetangganya yang sama-sama. Muslim, kulu mu'min, wal muslim, ikhwatun. Mencintai, memperhatikan dan sebagainya. Ya Allah. Bukankah Rasulullah tidak pernah tidurnya. Kalau Rasulullah ini tidak apa, mengingat tetangganya. Mungkin tetangga kita belum makan. Mungkin anak-anak yatim belum ada yang ngasih makan. Belum tidur Rasul. Bahkan Sadina Ali pun mau makan begini. Aduh lupa saya ini tidak mengajak tetangga saya yang sebelah sini sebelah sana. Mungkin ya, pakir, ya ada fakir miskin yang belum makan. Ya udah berhentikan makannya. Lihat dulu orang lain. Itu sayangnya kepada orang lain. Lebih dari mencintai dirinya. Saya sakit. Ya Allah, kita mau us, mau apa, mau haji, mau umroh, udah beberapa kali umroh itu ya, udah berapa kali umroh, padahal mah, terus tetangganya ini, padahal ada yang apa, yang banyak kekurangan, maksudku. Kita sebetulnya harus berpikir, memang umroh itu merupakan apa ibadah ya, tetapi ini ada yang lebih ibadah lagi apa nih, tetangga kita yang harus dibantu ya, timpa itu yang harus kita tunjang dan sebagainya ya. Ingat Syekh Ahmad ketika mau berangkat haji Pak, pas mau berangkat ada yang apa melahirkan mau melahirkan enggak punya biaya tidak punya biaya, kemudian ongkos naik haji itu semuanya diberikan kepada tetangganya yang mau melahirkan, apakah cukup tidak, dicukup-cukupkan katanya, semuanya tidak disisakan Ya Allah, Ya Karim dari Tanah Suci makatul Muqarumah itu ada syekh yang bermimpi dari sekian ratus atau sekian ribu ini yang diterima hajinya salah satunya adalah Syekh Ahmad yang diterima hajinya adalah Syekh Ahmad. Padahal Syekh Ahmad itu enggak jadi perginya, enggak jadi hajinya. Tapi di sana heboh, Syekh-Syekh di Arab itu, Tuan-Tuan Guru di Arab itu heboh dengan bermimpi terus-terusan bahwa kehadiran Syekh Ahmad ini adalah di tahun ini yang diterima hajinya. Kan dicari ke... Apa ke Indonesia dicari? Ternyata memang betul dia itu tidak berangkat, tapi ceritanya dia itu mau berangkat, mau berangkat, mau berangkat. Tapi ada orang yang membutuhkan karena si Hamad sudah beberapa kali itu menunaikan ibadah haji, tetapi ini ada orang yang harus dibantu diberikan, Pak. Hah? Diberikan semuanya gitu kan? Nah, kita ini ya, umpamanya kita udah wah, dar mandir itu umroh habis itu. 23, 25 juta domenya udah 10 kali, cobalah ya satu kali ini tolonglah orang-orang fakir, banyak sih di sekitar kita orang yang masih membutuhkan, yang kehidupannya terbelit dengan utang, utang apa? Utang emok, ya? Terbelit dengan utang batak, terbelit utang ini dan siang ini banyak pak ya, yang harus kita tolong masa kita harus pergi terus itu ya, mas, ya? berapa umroh berapa kali itu coba berapa kali coba tolong ah itu kecuali yang belum lah satu kali kali ini ah itunya itu tergantung mau berangkat oke okay. mau di apa yang apa yang memerlukan lebih daripada kita ini silahkan itu ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah jadi orang-orang munafik ini enggak temus bu, enggak temus enggak ya temus, nah itu layu siruna sehingga mereka ini karena imannya ini apa dipadamkan oleh Allah cahayanya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu apa, layu siruna tidak melihat melihat kenapa kondisi tidak melihat sumun, apa sumun itu bu Sumun itu tidak itu tuli ya artinya sumun di sini tuli. Kerana imannya oleh Allah sinar keimanan dihapus dipadamkan oleh Allah Jadi keadaan dalam gelap gulita lagi orang munafik itu keadaan sumun Telinganya tuli bukan artinya tuli torek budeg si gabah bolot Itu ya bukan itu nya bukan tapi artinya ini tuli ini api-api pura-pura tu. Pura-pura tidak mendengar, gitu kan? Ada kebaikan, tidak mau mendengar. Ada kesolehan, tidak mau mendengar. Ini tulis orang-orang munafik seperti itu. Tapi kadang-kadang waspada pada dalam dalam tafsirnya dalam Jalalain Asyuti mengatakan bahwa orang-orang munafik kadang-kadang apa telinganya ini jeli pak, jeli. Ayat ini dipilih. Kalau ayat yang mengenakan dan menguntungkan sisi dunia dia itu begini. Oh, dipasang telinganya Pasang telinganya itu Enak nih ayat ini nih, enak nih uh, Apa ini, menjabarkan Sodako dan sebagai menjabarkan jakat dan sebagainya, enak nih, enak nih nah, Tetapi giliran ayat yang Mengharamkan ini, meribakan Ini dan sebagainya, nah ini Ayat gak enak, gak enak nih, mundur, mundur Itu orang munafik Jadi orang munafik itu ketika Ayat enak, penerangan enak Dia itu paling depan, ketika yang tidak enak Dia itu mabur itu orang muna sumun bukmun apa bukmun ibu bukmun apa Hmm, pire, pire itu apa? Nggak bisa ngomong. Artinya, ini pire, ini bukan nggak bisa ngomong orang-orang munafik ya. Bahkan ngomongnya lebih hebat daripada kita. Tetapi orang munafik ini nggak bisa ngomong dalam kebaikan. Kebaikan. Yang diomongin cuman apa? Cuman keburukan, cuman kejelekan, cuman namimah, cuman gibah dan sebagainya. Kebaikan, urusan kebaikan, dia itu nggak bisa ngomong urusan kebaikan mah. Nah, itu orang-orang munafik orang-orang munafik gitu ya. Nah, kemudian Umyun. Umyun apa Bu? Buta. Masjidnya kelihatan, kebaikan yang melihat seolah-olah dia itu dibutakan mata hatinya. Kenapa? Imannya sudah dipadamkan cahayanya oleh Allah Subhanahu Wataalla, gimana kalau sudah itu buta, sudah tidak membisa bisa berbicara kebaikan, sudah apa buta dalam, keba dalam kebaikan, layar juna itu orang tidak akan bisa kembali lagi dari dolalah kepada hu hudan, dari ke, apa dari kesesatan kepada kebe kebenaran, karena tadi pokoknya imannya sudah diapa dipadamkan cahayanya, lalu ditinggalkan oleh Allah di dalam kegelapan, kemudian Allah sumun bukmun umyun pahum ya rajiu na udzubillah sumanaudzu lubillah maka sinarkanlah nyalakan lagi keimanan kita usahakan nyalakan lagi dengan zikir dengan zikrullah dengan pengajian dengan apa iman kita yazidu sampai bertambah nanti bercahaya lagi ya jadi semuanya ini harus diusahakan bahwa iman ini bukan hanya di dalam apa hanya tinggal apa nyanyian tapi harus bercahaya bercahaya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimahkumullah. Kita tidak termasuk orang-orang yang munafik ya Bu ya. Kerana orang munafik sang dibencinya oleh Allah dan Rasulnya dan sangat dijadikan musuh di dalam Islam. Dan, orang munafik adalah penghancur Islam dari dalam juga dari luar. Mudah-mudahan kita menjadikan orang mukmin yang mukhlisin yang tohirin, yang mujahidin. Orang mukmin yang betul-betul dari luar sampai hati kita beriman kepada Allah dan siap kita melaksanakan apapun perintah Allah subhanahu wa ta'ala samina wa, ato wa ato Na mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya ibu semuanya, pulang dari sini ibu dan bapak diberikan kesehatan keluarganya sehat, barokah rizkinya semuanya, amin, Allahumma ya Allah ya Robbal dan semoga Allah mempertemukan kembali kepada kita semua di tempat yang sama, dengan keadaan sehat wal amin Allahumma ya Allah, ya rabbal amin rabbana atina fid hasanah wafil fil akhirati hasanatu wa qina nar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Ani Anithni Abbas rawayatu sallallahu alaihi wasallam saudah wa liwa'uhu Saya enggak usah arti ini insyaallah ya. Insya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 Semua umat muslim berhak untuk memakai itu suci nabi Tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi dari tinggi, hadirlah. NKRI dari Allahu Akbar wa lillahi -hamd. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah Wahai para mujahid fi sabiril bah Tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dikata kalimat yang agung nan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini kalimat itu